semangat kaum new mind new mind itu gak ada matinya die hard new mind itu gak ada matinya nah sahabat semua kita akan membicarakan topik baru yang namanya long covid jadi sahabat semua anda tahu bahwa saya terpapar di bulan november tahun lalu kemudian 9 eh, hari saya di rumah sakit kemudian pulang muscle saya bisa dikatakan shrinking atau mengecil hampir 10 20% sehingga sejak bulan Januari saya ada personal trainer hanya untuk membuat muscle saya bergerak. Jadi Anda akan lihat eh, apa ini saya agak kurus, muka saya agak tirus dan lain sebagainya. Karena muscle saya hilang, asam amino saya seakan-akan dimakan oleh eh, COVID tadi. Dan di sini ada hal yang baru, ternyata saya mengalami apa yang namanya long COVID. Dan alhamdulillah saat ini sedang mengalami terapi dengan stem cell dan growth factor. Ini yang saya akan menceritakan sedikit. Apa itu long covid gitu ya? Jadi sahabat semua kalau ada pencuri masuk ke sebuah rumah, pencuri itu ingin mencari emas, uang, ATM, kunci mobil, dia bongkar lemari, dia bongkar kulkas, dia bolak-balik sofa, dia eh, apa namanya, eh, apapun dalam rumah itu berantakan dan Ketika keluar dari rumah tersebut, ada polisi yang menembak mati. Matilah pencuri tersebut. Tetapi rumah yang tadi dia masuki sudah berantakan. Itu dikatakan badai sitokin. Dan badai sitokin ini memakan waktu untuk penyembuhannya. Karena itu efek ini disebut atau dinamakan long covid. Sayangnya ini belum dipromosikan dengan uh, detail dan banyak tentang long covid. Maka dengan segala kerendahan hati, Bosman adalah orang yang awal-awal menceritakan tentang Long Covid. Jadi ada yang efeknya setelah 3-4 bulan, mereka mendapatkan rambutnya rontok. Atau lelo, agak lupa terus lemot otaknya. Ini kok gue ke lantai dulu mau ngapain ya gitu ya. Kemudian ada yang gulanya, eh, yang biasanya normal 100, toto jadi 300 atau asam uratnya naik, atau setiap malam berdebar-debar gitu ya. Sahabat semua, ada 4 juta saudara kita terpapar COVID dan menjadi penyintas, sudah sembuh dari COVID-nya. 50% katakanlah yang 2 juta itu menjadi normal kembali, tetapi yang 2 juta ini saat ini mengalami efek long COVID mulai dari yang, yang kecil sampai yang severe atau yang parah. Dan sebagaimana kita ketahui bahwa 90% korban meninggal karena COVID, COVID-nya sudah negatif, alias kena badai sitokin atau organ-organ tubuhnya terkena pengaruhnya tadi. Jadi sahabat semua, bagaimana solusi long COVID ini, gitu ya. Saya akhirnya sangat serius mendalami ini. Saya bergabung dengan beberapa dokter yang saya anggap mereka adalah pejuang-pejuang kesehatan. Kami memfokuskan dengan stem cell dan growth factor. Dan Alhamdulillah, siapapun yang terkena COVID, kami injeksi, kami tidak minta bayaran. Siapapun yang terkena long COVID, kami injeksi, tidak meminta bayaran. Dan saat ini Anda bisa cek di YouTube channel yang nanti akan kita sebarkan dan di IG. Siapapun yang terkena ingin menggunakan Uh, stem cell dan growth factor Dan ini cukup mahal Satu injeksi itu 1 juta rupiah Saya nggak peduli Kita sudah hampir 3.000 orang kita lakukan Dan Alhamdulillah sudah hasilnya sangat positif Dengan tingkat kesuksesan 98% Ini akan kita promosikan besar-besaran sebentar lagi Tentunya setelah kita masih terbatas tapi ini adalah penyelidikan yang sudah lima tahun berjalan. Kita gaspol. Intinya adalah kita ingin berkontribusi. Kita harapan satu juta orang. Entah itu yang terpapar atau kena long covid. Kita kasih free. Ini proyek agak utopia, agak gila sedikit. Tapi itulah new mind. Tidak minta sumbangan pemerintah. Tidak minta sumbangan apapun. Tetapi, kalau Anda kami tolong. Dan rambut Anda yang rontok tahu-tahu tumbuh kembali setelah beberapa kali diinjeksi. Kami mohon dengan hormat, Anda gratis. Tapi kalau Anda mau berkontribusi untuk menolong sesamanya, terserah, mulai dari nol sampai tak terhingga Anda lakukan pembayaran atau tidak sama sekali, kita nggak peduli, kita punya cara lain. Jadi, intinya adalah stem cell dan growth factor ini akan menjadi senjata kita untuk menolong teman-teman yang long covid. Saya tahu di antara enam ribu saat ini, hampir tujuh ribu, ada mereka yang, oh... Jadi yang saat ini gue deg-degan kalau malam itu, jangan-jangan long covid karena gue udah penyintas covid. Ini yang membuat gula gue naik, ini buat membuat dimer gue naik dan lain sebagainya. Yuk kita diskusi lebih uh, detail lagi tentang hal ini. Anda boleh DM atau nanti uh, komen di IG kita atau di uh, YouTube channel kita. Karena kita akan merinci sekali lagi. Jadi ini berbeda sekarang uh, YouTube-nya dengan YouTube yang dulu. Kita akan lebih banyak kontribusi-kontribusi ini. Tapi bukan hadiah-hadiah, tetapi benar-benar ingin penyembuhan masalah COVID dan long COVID ini. Ini sedikit kontribusi dari kaum uh, new mind. Dan bagi mereka yang sehat, supaya tidak terpapar, kita adalah orang yang ingin imunitas kita tinggi. Kita ada immodulator. Ini juga free. Kita akan kasih semua orang ini berbahan baku juga ada stem cell dalam tanda petik yang kita keringkan dicampur dengan uh, herbal. Ini juga gratis kalau anda minta imodulator e kita kirim dimanapun tapi ongkos kirimnya anda uh, anda tanggung kalau itu di luar Jakarta kalau di Jakarta ambil sendiri nanti tempat-tempatnya kita kasih tahu ada yang di Citos ada yang di Senayan dan lain sebagainya itu detailnya imodulator e ditargetkan adalah mereka yang teringin uh, titernya atau antibodinya tinggi atau mereka yang dalam proses penyembuhan setelah recover dari covid sekali lagi kita akan menyiapkan imodulator. E namun kalau long covid tadi yang stem cell dengan uh, uh, growth factor kita injeksi ke muscle atau daerah bokong gitu ya akan kita masukkan. Oke okay. itu adalah informasi kedua sahabat semua yang ketiga adalah sahabat saya seorang profesor filosofi guru besar universitas cukup terbesar di Jawa Tengah tadi pagi menyatakan mas Mardigu sampean ini memang gila katanya. Anda benar-benar mendeklare diri Anda sebagai Westphalian. Saya saya begitu dikatakan saya sebagai Westphalian ini saya tertawa. Karena bagi orang sekret, seperti saya, no need, no need an explanation tentang apa itu Westphalian. Jadi, tapi saya yakin teman-teman uh, yang masih muda di bawah 40 tahun, mungkin yang memahami Westphalian ini cuma 5-10 persen, yaudah saya review apa. What the hell is... Westphalian gitu ya Jadi Westphalian ini adalah Orang-orang uh, yang Mendukung Ini adalah di abad 17 Tepatnya mungkin tahun 1648 Ada Westphalian Sebuah kota yang sekarang di wilayah Jerman Westphalia Itu Mengadakan triti Perjanjian antara kaum monarki Dengan nasionalis Jadi disitulah Masa Keemasan awal kaum nasionalis yang nanti melahirkan demokrasi dan masa suram dari kerajaan atau monarki, dan sejak saat itu negara-negara Eropa perlahan-lahan monarkinya makin turun, makin turun, dan berakhir di Perang Dunia Pertama. Negara-negara menjadi nasionalis, atau disebut nation state. Nation adalah negara, state adalah bangsa, jadi negara bangsa adalah pemahaman Westpalian, kemudian di... Perang Dunia Pertama, Westpalian menguasai 80% dunia, monarkiannya nggak sampai 20%. Kemudian di 1945 Perang Dunia kedua ada 100 negara lahir dan semua adalah Westpalian, sehingga monarki menjadi mengecil. Tapi orang-orang monark ini melakukan uh, apa? Mungkin uh, mutan memutasi mereka. Menjadi raja-raja seperti Rothschild, Oppenheimer dan lain sebagainya Ada 13 raja-raja, uh, keluarga raja-raja Dalam tanda petik bukan raja beneran tapi raja uh, ekonomi Nah mereka inilah yang mulai menggarap dunia tahun 50-an, 60-an, 70-an terus Dan mereka yang kita sebut sekarang dengan nama globalis Jadi globalis ini anti-nation, anti-negara anti-bangsa. Globalis hanya peduli pada NIK, nomor induk kependudukan. Mereka hanya peduli pada numbers dan sertifikasi. Jadi, saya tidak menentang vaksin, saya menentang sertifikasi. Jadi ini jelas ya posisi saya ya. Saya anti-sertifikasi, saya anti-dimonitor, saya anti-diikuti, dibedah. Kita kemana aja, masuk ke mall, keluar mall, masuk ke sini, kita dibedah, kita diikuti dan ada nomor serinya. Itu adalah cita-cita globalis dari dulu. Kita sebagai kaum westpalian yang nasionalis patriotik, kita dianggap, e, menganggap bahwa mereka adalah common enemy atau musuh bersamanya. Dan globalis ini di belakang Tiongkok dan di belakang Amerika dan negara-negara lemah. Jadi kita takutkan negara tetangga ini sudah terpengaruh dengan globalis sehingga kita- kita kaum nasionalis kaum westpalian ini ya dibungkam entah di youtube nya entah di ig nya toto kita dibungkam karena mereka tidak ingin semangat nasionalis seperti yang pak karno promosikan menjadi penghalang kesuksesan mereka mensertifikasi dan memberikan numbers kepada penduduk dunia tapi kata-kata guru besar tadi tentang kita adalah westpalian dan diserang untuk dibungkam Membuat saya tertohok, intinya adalah benar juga ya, jangan-jangan itu yang terjadi. Tapi apapun itu, kedepannya kita akan terus memberikan informasi kepada sahabat semua, dimanapun Anda berada, dengan ilmu-ilmu kekinian yang tujuannya adalah Anda, di tahun 2024, yang 71 persen ini, Anda saya minta dengan hormat menentukan apakah Anda mau membuat Indonesia menjadi negara superpower di tahun 2045. Atau Anda tetap ingin Indonesia menjadi negara mediocre seperti saat ini di tengah-tengah dan di trap. Kena debt trap, kita nggak bisa kemana-mana, siapapun jadi presidennya, menjadi pemimpinnya, terborgol sampai tahun 2045. Anda bisa pilih itu semua. Dan untuk itu saya mohon dengan amat sangat Anda promosikan ide-ide dari New Mind ini. Dengan siapapun kita challenge ilmu kita ini, kita lakukan studi lebih dalam lagi. Tujuannya adalah untuk membuat Indonesia berdaulat. Seperti kaum westpalian atau nasionalis Tapi kalau Anda memilih menjadi sama globalis Monggo juga 2024 kita memilih enggak Kita bukan nasionalis, kita setuju sama globalis Kita ikut Tiongkok, kita ikut Amerika, kita ikut IMF, kita ikut OBOR Kita ikut uh, globalis, uh, silakan juga Itu adalah pilihan Anda Tapi saya secara pribadi menyatakan diri saya, saya anti globalis Saya westpalian, saya nasionalis, saya patriotis Dan saya harap mereka-mereka yang mengadopsi NewMind berpendapat bahwa kita anti bunga, deposito kita tidak ada bunga, rupiah kita berputar, dan salah satu transaksinya kita nanti bisa menggunakan alat tukar baru yang namanya emas. Di mana cadangan deposito emas kita cukup besar yang bisa menjadi underlying dari transaksi menggunakan emas. Ini adalah prinsip-prinsip uh, New NewMind. Sahabat semua, kita sudah bersama-sama hampir satu jam. Ada 3 topik hari ini yang kita diskusikan Saya harap video ini bisa Anda tonton sekali lagi Untuk memahami maksud-maksud kita ke depan Kita tidak anti-vaksin Kita anti-sertifikasi Kita dukung pemerintah dengan vaksinasi Kita dukung dengan strategi menyelesaikan masalah long covid Dan covid dengan saat ini kita menggunakan stem cell dan growth factor Dan itu sifatnya free Kita dukung, jadi kita menganggap bahwa vaksin sebagai single bullet proof itu harus ada solusi lain, jangan satu-satunya vaksin yaitu kita menggunakan solusi dengan stem cell dan growth factor yang kedua kita mengingatkan ada yang namanya long covid long covid adalah efek setelah terpapar covid yang saat ini kita duga ada 2 juta sahabat kita mulai yang terkena dari yang paling ringan hingga yang paling berat dan ini akan kita gratiskan semua pengobatannya dan nanti diskusinya kita ada di DM di sosmed kita atau uh, nanti akan, akan informasikan ke YouTube terus subscribe YouTube kita